Let's start with number one. Untuk nomor satu ini, perhatikan bagian kosongnya. Lalu, perhatikan kata atau frasa sebelum bagian kosong tersebut. Di sana kita bisa menemukan the Arctic Circle. The Arctic Circle ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Nah, apabila kita menemukan subjek, kita harus mencari verb untuk subjek tersebut. Oleh karena itu, kita perhatikan kata atau frasa yang ada setelah bagian kosong tersebut. Through Northern North America, Europe, and Asia Di sini kita tidak menemukan adanya verb Oleh karena itu, kita perlu mencari verb untuk the Arctic Circle Pilihan A, the pass adalah noun B, passing adalah verb verbing C, it passes adalah subject verb Dan D, passes adalah verb Oleh karena itu, jawabannya adalah D Karena passes adalah verb untuk subjek the Arctic Circle, yaitu subjek orang ketiga tunggal. Let's go to number two. Untuk nomor dua ini, perhatikan bagian kosongnya, lalu lihat kata sebelum bagian kosong tersebut. Di sini kita bisa menemukan adanya kata toward. Toward adalah preposition. Setelah itu perhatikan apakah setelah bagian kosong tersebut terdapat kalimat. Apabila tidak terdapat kalimat atau clause yang merupakan subjek verb, di sini kita hanya menemukan the earth, yang merupakan noun. Nah, bisa disimpulkan bahwa bagian kosong tersebut adalah noun yang berfungsi sebagai objek preposition, toward. Oleh karena itu, ayo kita coba temukan noun pada pilihan jawaban tersebut. It centers adalah subject verb. The center of, the center adalah noun. Of adalah preposition. Centered it, centered adalah verb. It adalah object pronoun dan the center adalah noun. Nah, di sini kita bisa menemukan ada dua noun, B dan D. Namun, jawaban yang paling tepat adalah B, karena the center adalah noun yang berfungsi sebagai object preposition toward, lalu the earth menjadi noun yang berfungsi sebagai object prepositionnya of. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 3. Di bagian kosong tersebut, sebelumnya ada kata the forces, yaitu noun yang berfungsi sebagai subjek. Lalu setelah bagian kosong tersebut, terdapat kata are, yang merupakan verb. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita tidak bisa memilih pilihan jawaban yang hanya verb saja. Karena dengan begitu, akan ada lebih dari satu verb, dan otomatis kalimat tersebut juga memerlukan conjunction. Oleh karena itu, kita coret unleash dan unleashes Karena dua pilihan jawaban tersebut adalah verbs Pilihannya antara C dan D Pilihan yang tepat adalah C That unleash That berfungsi sebagai conjunction yang di saat yang bersamaan berfungsi juga sebagai subjek Unleash adalah verb yang sejalan dengan subjek yang berjumlah jamat atau plural The forces Sedangkan D, that unleashing, strukturnya tidak benar karena penggunaan present participle, atau verb "-ing", itu harus memiliki B terlebih dahulu. Oleh karena itu, jawabannya C. Let's go to number 4. Kita lihat bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut, terdapat since the 18th century. Di sini kita hanya menemukan kata since dengan noun phrase the 18th century yang diakhiri dengan koma. Dapat disembuhkan bahwa ini hanyalah keterangan waktu. Setelah bagian kosong tersebut terdapat the major genre of literature in most literate societies, di sini kita tidak menemukan adanya verb, dan kita juga tidak menemukan adanya subjek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kita perlu mencari jawaban yang merupakan subjek dan verb. Pilihan A: becoming the novel, becoming adalah present participle, the novel adalah noun yang berfungsi sebagai objek, B: has adalah verb, the novel object become adalah verb. C, a becoming novel adalah noun phrase, novel adalah noun, becoming adalah adjective. Dan D, the novel has become, the novel adalah subject, has become adalah verb. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. Let's go to number five. Apabila kita menemukan penggunaan tanda baca seperti koma lebih dari satu, dan penggunaan coordinate conjunction seperti N atau OR, maka bisa disembuhkan bahwa ini adalah soal Parallel Structure atau Parallelisms. Oleh karena itu, kita coba tentukan apakah kata-kata di belakang koma dan setelah koordinat conjunction tersebut memiliki bentuk yang sama. Cold adalah Adjective, Dark adalah Adjective, sedangkan Length adalah Noun. Adjective dari Length adalah Long. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number six. Remains adalah Plural Noun yang berfungsi sebagai subjek kalimat, Very adalah adverb, wood adalah noun yang berfungsi sebagai objek dari of atau objek of preposition, dan turn adalah verb. Di sini jawabannya adalah they, turn, karena seharusnya turn ini dalam bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Apabila kita menemukan have, has, atau had, lalu setelahnya ada kata kerja, maka kata kerja tersebut wajib berubah menjadi past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Karena ini adalah pola untuk present atau past perfect tense. Let's go to number seven. Build adalah past simple verb atau kata kerja bentuk kedua. Kata kerja ini bentuknya sudah benar karena keterangan waktu sebelumnya ditandai dengan preposition in. Dan keterangan tahunnya terjadi di masa lampau. His adalah possessive adjective, bentuknya sudah benar, karena Henry Ford adalah laki-laki, dan first card ini dimiliki oleh Henry Ford, oleh karena itu possessive adjective yang digunakan adalah his. Kata workshop adalah noun, yang merupakan object of preposition dari in, bentuknya sudah benar. Oleh karena itu jawabannya adalah C, he, karena seharusnya he berubah menjadi his, karena his adalah possessive adjective, untuk Henry Ford yang merupakan subjek laki-laki di kalimat ini Let's go to number 8 Armies adalah plural noun yang berfungsi sebagai subjek kalimat Toiled adalah verb Built adalah verb Bentuknya sudah benar Karena apabila kita menemukan preposisi to lalu setelahnya adalah verb Maka ini adalah bentuk to infinitive Dimana kata kerja setelah to harus berbentuk kata kerja dasar Jawabannya adalah C, year, karena sebelum year terdapat kata eight. oleh karena itu year harus berbentuk plural, years. Klik video ini apabila kamu ingin menonton video pembahasan TOEFL Structure lainnya yang lebih lengkap. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.